yo Hai welcome back to my channel again and today I gonna show you how to make this stuff Yap video kali ini sedikit ringan saya akan membagikan tutorial cara membuat kalung sendiri di rumah yang cara bikinnya simple tapi tetap nggak malu-maluin kalau dipakai. Kita siapkan di sini adalah tali, lalu spacer, tentu saja liontin, dua tang kecil gunting, dan juga korek api. Kalian bisa pakai liontin dari kayu, logam, uh, akrilik, atau tulang. Kalau di sini, saya pakai liontin logam bikinan saya sendiri ya untuk cara membuatnya bisa langsung kalian klik di atas sini atau di deskripsi di bawah keunggulannya kalau kita bikin sendiri kalungnya yang jelas yaitu lebih beda dari yang teman-teman kita punya dan enggak pasaran ya Oke okay, kita mulai tutorialnya yang pertama kita pasang dulu spesernya Kita masukkan ujung tali ke dalam spacer. Dan kalau spesernya sudah terpasang seperti ini, lalu kita silangkan tali kalungnya. Seperti ini. Kita ambil ujung tali terus kita tekuk ke belakang. Kalau sudah tersusun seperti ini, kita lilitkan talinya arah lilitan kalian jangan ke kiri tapi kita arahkan lilitannya ke kanan jadi menyilang seperti ini lalu kita loop atau kita lilitkan sampai 4 lilitan sebenarnya kita bikin dua atau satu juga enggak masalah cuman kalau lebih panjang biasanya terlihat lebih rapi dan kesannya itu lebih etnik ya Nah kalau perlu eh, kita koreksi sedikit kita rapatkan lagi supaya lebih rapi dan untuk yang terakhir lilitan keempat kita langsung masukkan ujungnya ke dalam lengkung yang sudah kita buat lalu kita tahan ujungnya dan kita tarik untuk mengunci ujung tali tersebut seperti ini kalau dirasa kurang rapi kita bisa rapikan sedikit Oke, ikatan pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke ikatan yang kedua. Untuk yang kedua, caranya juga masih sama seperti yang pertama tadi. Di sini sengaja saya tidak skip videonya supaya kalian lebih jelas dengan cara mengikat ini kita tidak perlu menggunakan hook atau pengait kalung pada umumnya dan tentunya lebih fleksibel dan bisa diatur ke ukuran panjang atau bisa dibikin pendek seperti ini Ini hasil jadinya. Ini bisa dilihat, ya. Saya memakai empat loop atau empat lilitan tali, satu, dua, tiga, empat. Jadi, fungsi mengikat ini tadi supaya bisa digeser-geser seperti ini. Untuk menggesernya juga mudah, cukup kalian tarik saja untuk melonggarkan atau untuk mengencangkan. Nah, untuk tahap selanjutnya kita potong ujung talinya ini lalu setelah sudah terpotong kita bakar ujungnya sampai dia meleleh dan kita tekan bekas bakarnya tadi dengan permukaan korek api supaya bisa melekat dan bisa mengunci loop yang kita bikin tadi jadi tidak mudah lepas Tinggal kita pasang liontinnya, ya, kurang lebih seperti ini memasangnya. Dan itu tadi tutorial cara membuat kalung tali dengan teknik looping. Buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe, nyalakan juga loncengnya, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like-nya. Kalau dirasa video ini kurang bermanfaat, kasih dislike juga gak masalah. Untuk kalian yang pengen diskusi atau ada pertanyaan, silahkan isi saja kolom komentar di bawah. Dan sekarang sudah jam 2 malam, saya Arvin Pandu, keep stay plus and be limitless.